tujuh bapak, udah setengah tujuh Cuk oi oi oi oi jam 8 mandi, ini mandi nih jam 8 Ayo tidur Aini tidur cuma jam setengah jam ini setengah tujuta orang udah pada kumpul lagi kita baru Bang. Gara-gara NR. Guta Dalam baru RSB FFC 21. Dalam enggak anteng ini mah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. baru. Orang masan Mori ini Jam berapa ya? jam dua Orang udah pada siap-siap mau -siap berangkat kesubuhan hah? tidurnya kesubuhan lupa hai, settingan tadi anjir super hai, hai, hai, Kami masih jauh. First time tuh Sunmorri di Jakarta. Jadi kayak gini rasanya tuh. Kalau Enner udah sering. Sanmori mah jarang. Terlalu kencang, anjing. Pilihnya anjing, udah rame cuk. Carkan aku capek, Wah oh, gila rame parah, cuk. Eh, harus anjing, berat gue motor gua mati, bang. Biaru, di mana? hilang? baru dong siaran di mana ada ini gue pinjam punya wimbi eh si awimbi nya? ikut lah. ga ikut? Abang, ga ikut. Ada korek enggak? Korek. Bekarin lu. Kok Eh, cuy, cuy, baru. Cu. Bukan. Baget baru, yang baru. Ngeri. ngeri besti, rame gini besti ini slot intercom lepas lagi ya ayo bagus, diselating apa enggak? dan, itu suara GSX 1000 tuh mana sih tadi GSX 1000 yang seberapa tadi ya sampai di sini Untung aja nggak bisa willy. Kalau bisa, bu. sekarang kita ke venue. Venue itu kayak ya tempat acaranya gitu. Tadi udah tikum. Tadi pagi mah rada sejuk sih cuma sekarang udah mulai panas aja Jakarta Akhirnya kesampean juga ya kan Riding Jakarta bawa motor sendiri Kemarin mah minjem motor teman <laughs> Soalnya datang bawa mobil nggak pakai motor Tapi sekarang kesampean ya Meskipun di towing juga gak apa, apa lah ya kan Nanti mungkin next kita motoran ya Khusus bus wey. Anjay, aduh Ayo, agung ini lagi ini. E oh, eh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, si oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, si oh, oh, oh, oh, Nah. <laughs> <Nggak. laughs> Yang tadi aku ya. stop. Jatuh anji. Nah itu rombongan aja. Kita ketinggalan rombongan ketinggalan rombongan sih. Di depan sosokan di depan tahu nggak enggak hafal jalan. VR ini VR cross 200 nah, cross x 200 VR. Pemandangannya bagus sih, cuma panasnya nggak bagus. Riding di kota kayak gini, viewnya nya bagus, gedung-gedung tinggi kan, cuma panasnya aja sih, <guluh> agak kurang enak. Ini motor ganteng nih DRZ 400 baru beres. Banyak yang bilang ini RMZ padahal mau bukan ini DRZ 400. Emang warnanya kuning mirip warna bukan mirip sih. emang ciri khas Suzuki kan kuning kan jadi orang kiranya TRMZ. Emang seharusnya kalau yang bawa kamera kayak Aing tuh harusnya di belakang nggak boleh di depan aja. Sih. Biar semua masuk frame gitu. Cuma ya nggak apa-apa juga sih. anjay om Agung terlihat ganteng dengan kelekat setengah udah mah helm arai, motor kelekat setengah kasihan di panas itu cok kakinya itu siapa om Agung <laughs> panas yakin ya. udah mah mesin panas dibawa tambah pelan terus ditambah cuaca juga panas Bapak ganteng bapak, bapak ganteng bapak, pakai motor ini ganteng bapak. Empat setengah, 4 setengah. Banyak yang motor, anjir nih motor tuh, bukan KLX tapi KX, KX Udah banyak yang ngomong KX mungkin apa, bukan Kalex. Mana ada Kalex 4 setengah? Kata Aing ma, ya udah terserah aja kumah. Aing ma udah bilang like 4 Padahal tuh di Google banyak anjir dikira nggak ada gitu kayak lex setengah pada tahunnya KX doang kan eh eh eh itu apa kenapa kok batuk kayak gitu motor kayak cepat setengah tapi kenapa kok batuk tuh udah mulai panas ya pak aman ya mati lagi overheat dia nggak bisa dibawa pelan motor emang ya Ah, sekarang suka, suka overheat. Ya, dorong motor doang bagus kayak lepet setengah. Tapi didorong. motor doang bagus didorong lagi. Kanan kanan. memang gitu dia motornya kalau di pasti panas, overheat. Tiba-tiba mati. Panas! Panas! Panas! Panas! Motor tanpa S N K dilarang masuk motor A I motor doang cuy. Oke okay, ya udahlah. Enggak apa-apa, anjay! Ini tempat acaranya, Sumpah dingin sih, enggak panas. Sumpah dingin, sejuk pisan ini mah. Oh, mataharinya sejuk kan? Dingin, ya eh. mataharinya berasa kayak di dalam kulkas, nih eh forks yang udah rusak maksudnya. woi oh, bestie, awet emang. Anjir, anak supermoto manggilnya bestie. Wah. Mana lagi? Tadi ini dari supermoto Haji. Ada kuran supermoto Haji dulu. Maju dulu. kasur ya. Kan? satu lagi siapa? Ya? Ya? Oke. Okay. ke atas. Ya, dulur. dulu ke atas, guys. Panas soalnya. Enggak kuat, Panas aja cu. Panas panas ya, Masdir itu nah, Abang tuh kota paling panas. Woi, Panas, panas. Kan? panas kontol. Itu dipanggil goblok. Embung. <tuh>. <tuk> <tuk> <tuk> eh, Panggil der. Lu, turun. <tuk> gua. Ah. Oh, Aldi. mau ya eh, Aldi turun gua turun. Nih, ah. yang beli doang teh uh. uh. nah, surga aja <tuk> uh. Tadi yang minum Adem Sari cincau seger aja. <tuk> gila sih ini mah dinginnya cok, Lembang makanlah anjir. Eh, bentar belum dirubah. Helang. Uh, balik-balik ke mes, ini <sir> langsung <Whophles> mandi. Berendam kalau perlu di air cok. di mana co? <SILENCIO> wuuuuh oh keluarnya di sedirman anjir eh bener kan sedirman nih Ainjain ditunjukin buci kebucinan, anji. Udah tahu mah ain jomblo. Huh. Hey overheat lagi motornya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk hari ini. Rencananya untuk bulan depan nanti ada event lagi dari Scarlet dan ya, mungkin event apa nanti tunggu aja lah pokoknya bulan depan. <laughs> ditendang kayak didorong, didorong. Oke. Jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. See you next video.